Nanti Ada, ada masih di motor. minum sehat ya. Hati hmm, ya bunda ya, ya. ya Minum pitam. sarap, pan, terus minum piṭa minyak. setiap pagi harus sudah kamu itu doang. Oke. Kita gitu ya itu ya. Hey, kalau oh, papa nggak ikut apa ini ya ngerti ya pinter ya di pesawat ya nggak boleh nakal ya, ya hei eh. eh. nggak eh. ya. boleh nakal eh. cantik nah ya yes. ngerti ya, ya. itu di Abrata, pasport dia, pasport dia. Abrata, ya. Yes. Tinggal kita ya, tinggal kita ya. Hahaha. Lulululso. Terus yang itu tadi ibu ma deh, naman mintan dia. Hahaha. Ibu ada teman ntar ma Abrata. Hey. Ya, enggak apa ibu Dadah ibu Dadah, Ah, keselan lagi kita Ah mau ke mana yeah. <tuk> Aiyah, oh, oh, eh, mau kemana? Tinggalin ibu, iya, iya, tinggalin ibu, iya, oh ada, tinggalin ibu, papa, iya, anteng ya, arti mama ya, nggak boleh lebar ya di pesawat ya. Oke, okay, popok pintar. Aku bakal mau bubuh, kis juga ya, pintar Yana ya, kis ibu doh. Ya sayang. Mak, dadah. Ya sayang. Eh. Iki dadah. Era. Dadah. Dadah. Dadah ya. Topinya. Oke. Siapa ya. dadah? Agil. Agil. Yeay aminlah biar pada sehat. Temala? Sehat ya. sehat lancar. Ya Allah. Tinggalin papa. Sehat. Sehat lancar. Ya Allah. Tinggalin papa. Sehat. Sehat lancar. Ya Allah. papa. Terima kasih. Terima Era, saya ada, ada, ada, ada, ada, ada, Dadah ada, <tip> eh, dadah ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, sehat. ada, sehat, <tip> Oh Mama <laughs> itu. makasih. Dadah. X, Mbak Ba, ba. tapi maka ini, ini laki, laki, laki. Tapi makan mah abis dua. Nah, betul, nggak ada lagi. Hmm. Laki. Hmm. Tumben, lo mau? Gua ajak. Sekarang, mau jalan-jalan mau, bocah udah pada gede, laki kan udah standby di rumah. Dulu lo gak pernah mau kalau gue ajak. Dulu mah belum betah, belum betah. Hmm. Dulu, dulu mah, dulu mah kan udah pernah mau. Sekarang mah ya? udah gak pernah ada air mata ya. Hmm. Kalau kemarin, ke... sekarang udah pada cengar, anak-anak udah pada gak beli. Hmm. Hmm. Dulu mah gak pernah mau. Enggak. Terus kemarin dulu juga dulu banyak belos. oleh oleh anak anak jadi ngerti iya. nggak, apa -apa, nggak mau dulu sekarang, diajak umroh tuh oleh oleh ya sih cuman kita nggak nukerin apa sih <laughs> <laughs> <laughs> cewek Oke. Kok nak. kenapa? Eh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tidak tidak itu nanti lupa. Iya. Sama. Sama. Ikan ada, ikan ada, Dadah ya, <SILENCIO> ya. ya, ada, eh, Iki ikan Merah, merah ada, Dadah ada, ya, ada, Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, ibu lalu, lalu, lalu, lalu, Seratus lima ah lima, seratus Ah, kesal lagi. mau.